Gunung Puntang adalah salah satu gunung yang menyimpan misteri. Terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan ketinggian 2.223 mdpl, pemandangan yang sangat indah terlihat dari atas puncak gunung bersama puncak mega, serta banyak air terjun atau curug. Di Gunung Puntang terdapat curug siliwangi yang konon menyimpan banyak misteri. Tingginya sekitar 150 meter, curug siliwangi cukup populer di kalangan masyarakat Bandung. Tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya Gunung Puntang merupakan salah satu dari tiga gunung yang masuk dalam rangkaian pegunungan Malabar Yang berada di Banjaran, Bandung Selatan, Jawa Barat Puncaknya yakni Puncak Mega, memiliki ketinggian 2.223 mdpl. Gunung Puntang dikenal sebagai gunung yang menyimpan banyak sejarah di dalamnya. Termasuk sejarah pelarian Prabu Siliwangi atau sejarah kemegahan bangsa Belanda. Beredar cerita di masyarakat tentang Curug Siliwangi di Gunung Puntang, mengisahkan bahwa dahulu ketika dalam pelarian dari Prabu Kian Santang, Prabu Siliwangi sempat beristirahat di Gunung Puntang. Di sana, ia menemukan air minum dari sebuah air terjun yang hingga saat ini air terjun tersebut dinamai Curug Siliwangi. Sampai sekarang, banyak masyarakat sekitar yang percaya bahwa Curug Siliwangi di Gunung Puntang dianggap tempat keramat. Pada waktu-waktu tertentu, Curug Siliwangi akan ramai dikunjungi para peziarah. Ada yang meminum airnya, mengusap wajah, bahkan ada yang berdiam diri beberapa hari hingga keinginannya bisa tercapai. Bahkan bagi sebagian orang yang nekat bermalam di sana, konon akan ditemui oleh Prabu Siliwangi dengan perwujudan harimau yang bisa berbicara. Harimau tersebut akan memberikan nasihat dan beberapa amalan yang harus dikerjakan. Di tempat ini terdapat gua. Gua tersebut memiliki panjang sekitar 1 km dan terhubung menuju Curug Siliwangi. Terdapat mitos siapa yang bisa menyelusuri gua dan sampai ke Curug Siliwangi, maka akan mendapatkan ajimat dari peninggalan Kerajaan Puntang. Menurut cerita rakyat Pasundan, konon Prabu Siliwangi dalam masa pelariannya telah membuat sebuah kerajaan di daerah itu dan diberi nama Negara Puntang. Sampai saat ini belum ada penelitian lebih jauh terhadap penemuan onggokan batu tersebut. Banyak sekali kisah mistis yang berhubungan dengan goa ini mulai dari penampakan tentara Belanda atau penampakan hantu pribumi yang kurus dan kering meminta pertolongan.